Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Di channel kami Agia ya. Kali ini saya akan Membuat video Tutorial cara Cara mengetahui Kontras naik turunnya Di laptop Asus ya teman teman ya. Jadi banyak teman teman yang bertanya Di Youtube itu Bagaimana caranya menaikkan Atau menurunkan kontras di laptop Asus Windows 11 ya teman-teman ya. Jadi kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya gimana caranya menaikkan kontras atau turunkan kontras di laptop Asus ya. Oke teman-teman silahkan disimak videonya sampai habis. Oke teman-teman kita sekarang berada di ada di laptop Asus ya teman-teman ya. Ini adalah laptop Asus um, Windows 11 Dari Asus Intel ya teman-teman ya Oke okay. Gimana caranya menaikkan atau menurunkan kontras di laptop Asus Kebanyakan orang keterangan kontrasnya Jadi orang untuk menghematkan baterainya Teman-teman bisa menurunkan kontrasnya ya Dari cahaya layar laptopnya Oke kita simak dulu ya teman-teman ya Jadi kita hidupkan terlebih dahulu Kita tunggu sampai Layarnya Terbuka ya teman-teman Ini Itu lambangnya Lambang asus Oke okay, laptopnya sudah nyala ya teman-teman ya Oke okay, teman-teman Kita perhatikan baik-baik Supaya tidak salah paham Supaya tidak gagal paham ya teman-teman ya Oke okay, Dan di sini laptopnya laptop Asus ya Ini. Jadi teman-teman saya bertanya di Youtube Bagaimana cara naikkan kontras atau turunkan kontras di laptop Asus Windows 11 ya Nah pas banget ini e, laptop punya saya ini Windows 11 mereknya Asus e, Intel incident ya Oke ini teman-teman saya berbagi cara naikkan kontras di laptop Asus nah dan di keyboardnya teman-teman bisa lihat di keyboardnya itu ada FN ini ini teman-teman bisa lihat ini FN ini yang saya tunjukkan ini FN nah, caranya seperti apa kita tekan FN dan di sini ada uh, F5 ataupun F6 ya teman-teman ya ini teman-teman bisa tengok di sini ada F5 F5 sama F6 ya Nah Untuk F5 itu Kita tekan sama Barengan sama Fn ya Dan ini kontrasnya Menurun ya teman teman ya Dan gimana caranya kita Untuk naikkan kontras seperti ini Oke teman teman kontrasnya Bisa naik sampai full ya seperti ini Dan kebanyakan teman-teman e, bertanya Bagaimana caranya untuk menurunkan kontras di laptop Asus Yaitu Fn yang kita tekan Habis itu kita barengan sama F5 Untuk menurunkan kontras di laptop Asus Seperti ini ya teman-teman ya Seperti itu Untuk naikkan lagi kita tekan Fn F16 Eh sorry Fn f 6, seperti ini, nah, kenapa kontrasnya diturunkan supaya baterainya lebih hemat, ya, teman-teman? Oke, seperti itu uh, tutorial yang saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, ya. Klik loncengnya di channel Fahmi Agya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.